Warahmatullahi wabarakatuh, kali ini kita akan bahas memilih audio untuk YouTube yang bebas copyright. Oke, langsung aja kita klik Google Chrome, lalu kita klik YouTube. Oke, kita tunggu. Seperti biasa, kita klik wajah gantengnya, sudut kanan kita tunggu kita pilih YouTube studio Oke okay, kita tunggu kita kembali ke menu kiri di sini ada dashboard video playlist kita pilih gambar ton musik yaitu koleksi audio Oke okay, teman-teman di sini banyak musik yang bisa digunakan untuk YouTube yang dimana disini, disini semua sudah bebas copyright Tinggal dipilih teman-teman sini ada filternya Ada berdasarkan judul lagu Ada berdasarkan genre Genre itu apa aja isinya? Ada punk, anak-anak, cinematic, klasik, country, dan segala macam Tinggal pilih satu Contohnya rock terapkan Lalu tinggal pilih mood teman-teman pengen mood yang seperti apa? tinggal kita pilih cara yang sama. ya mau inspiratif atau yang lain. ya di sini dia sama caranya menggunakan filter. oke okay, teman-teman di sini ada cerah, malam, tenang, segala macam. tinggal dipilih saja, dipilih dipilih. kalau sudah yang cocok, tinggal klik download lagu. Setelah selesai baru diedit dimasukkan musiknya. Di sini semua bebas copyright, bayangan teman-teman. Ini ada untuk yang rock, satu ya semuanya? Di sini ada banyak-banyak banyak. banyak, banyak. Oke, okay, jangan lupa klik subscribe yang belum beli subscribe. Terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.